Dulu sejaga hati cuma parbeta, sing pernah kurang sepung cinta parbeta. Sekarang mau kasih keberjuang sing bisa, mengkali di sana susanan apa? batang-tong beta kasih hati ini parnona sempe susing ada sisa siapa beta baba. cuma tinggal luka dengan air mata biarkan jua Sepi dia, mungkin dia yang lebih baik daripada sudah lupakan kisah yang pernah ada, karena sing akan pernah ada dua raja dalam satu hati Setiap hari saya bilang cinta, pernah lupa biar cuma cakap Sekarang mau kasih suara juwes susu, -susan. Mengkali di sana su nyaman. Tini Sampai susah ada sisa pata bawa Cuma tinggal Luka dengan air mata Biarkan jua Sepi deng Sehingga pernah ada dua raja dalam satu hati Sekarang beta su sadar, kalau beta suka. Sudah beta simpan semua Rasa ini tahan semua Sakit tika mati tuang jantungnya eh. jantung, eh. Menyesal sesupar linting Biarkan jual Sebilang apa Jangan semarap ada kabar Jangan lupakan Bisa yang pernah ada Karena sing akan pernah Ada dua dan Biarkan juara si bilang apa Jangan serau Karena seenggan pernah ada dua raja dalam satu hati Karena seenggan pernah ada dua raja dalam satu hati